Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada artikel dari Kapan Lagi Dangdut mengenai Bunda Lesti Kejora yang tentunya batal tampil di acara Hood Indosiar. Lesti Kejora membatalkan diri tampil di Hood Indosiar ke-28. Puncak perayaan Hood 28 Indosiar yang akan dilangsungkan mulai besok, yakni di hari Selasa 10 Januari 2023 lewat konser Indosiar Best konser Indesiar dan tentunya hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 dalam konser raya 28 tahun Indesiar luar biasa. Dipastikan akan tetap spektakuler tanpa penampilan Rasti Kejora. Apa alasannya? Dan kita lihat di beberapa tanggapan komentar, banyak sekali respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Uyu mengatakan, Ya udah nggak ada masalah. Orang dianya juga umroh untuk perbaiki diri. Ngapain harus tanggapi lagian Masih banyak juga anak Indonesia yang bagus-bagus. Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram Chani Nurizki mengatakan mungkin Lesti merasa belum pede dengan kasus dia kemarin. Tapi ini mah mungkin sih, nggak tahu juga tapi. Ada juga persahabat ya, tanggapan lain juga diberikan dari akun YZR 0821 buat fansnya jangan lagi nanyain, -nanyain Leslie di postingan indosiar ya indosiar sudah ngundang artis kalian tapi dianya sendiri yang ngebatalin katanya tuh beberapa tanggapan dari netizen ya bukan dari para fans Leslie Lara. Tungguan doakan akan saja mudah-mudahan bunda Leslie bisa tampil kembali di atas panggung untuk memberikan kebahagiaan dan kejutan. Mudah-mudahan keputusan apapun kita selalu mensupport yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat kita lihat juga cidukan vitamin yang sangat masya Allah banget, alhamdulillah ada cidukan bunda Lesti Papabi dan BBL bersama juragan 99 Mas Gilang dengan tentunya Mbak Sendi Purnama Sahari, alhamdulillah melihat senyum dari Leslar buat kita bahagia dan pastinya melihat postingan ini kita merasa adem banget persahabat ya apalagi slide kedua. Melihat aksi lucunya BBL, aduh Masya Allah mau kiss katanya tuh ya Dan kita lihat juga persahabat ya ekspresinya lucu dan sangat menggemaskan sekali Dan di momen ini juga persahabat ya, Mbak Sandy mengatakan kepada Leslar Tentunya kalau mau jalan-jalan silahkan saja Karena BBL tentunya siap Mbak Sandy dan Mas Gilang untuk menjaga oh, Semua orang pastinya pengen banget ya gendong dan menjaga Al-Fatih Masya Allah kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun Dinila mengatakan Masya Allah sewarga konoha siap jagain fatih, ponakan, dan cucu online kesayangan Ada juga tanggapan lain persahabat ya dari akun Instagram Naila 415 Kenapa papa bundanya malu-malu senyum-senyum sih saya selalu ya kali bertiga amin Masya Allah banget ya ada juga tanggapan dari akun Dian Masya Allah manisnya ayam, tapi Salfak maksudnya gimana tuh papa bundanya abang senyum-senyum pada salting malu-malu gitu. Pas mbak Sandy bilang, Bilar kalau mau jalan-jalan gak apa-apa, titipin aku, katanya tuh siap jagain al-fatih ya. Masya Allah, Alhamdulillah tentunya Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, dan semoga selalu sehat, bahagia, dan segala urusannya selalu dimudahkan. Amin kemudian juga persahabat kita lihat juga diunggang yang biasanya, bibi indi mengunggang tentunya foto ready wow, sepertinya persahabatnya lagi kumpul keluarga besar bunda lesti kita lihat juga ada Enin alhamdulillah mereka sehat mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik melihat momen ini aja kita sudah merasa bahagia alhamdulillah vitamin selalu disuguhkan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 Thank you.